Punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apa, kita punya trauma kasus cinta. Orang yang mendalami ilah-ilah secara intensif, entah itu disebut kalimat soto, semua orang. yang memahami ilah-ilah secara intensif itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang koyal. Ini hakikat yang koyal no, dan hakikat yang soyali ini mulai menipu ya kalau sudah begitu misalnya ngerti ya, ketika kalau mau ya, diskusinya ini, untuk berdegasannya kali jaga ya, bisa di jenak eh saat itu ada sunan Bonang juga kamu sujud pakai apa kali jaga ya pakai, ya pakai jasa dari Nesiti dengar daging kamu itu hanya ongkokan daging nanti itu jadi bangkai dan setelah jadi itu habis kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud kebua, kebua sujud itu bentak. ini kan juga rugi ke sujud di baduk tangan. Soben, Orang -orang nak suci, Jasa tangan jasatnya itu benar orang-orang sendiri tokohnya enak sujud jasat itu benar-benar jadi bang bang dan suci, pengheran. nah namun sujud di kaki itu tidak bisa baduk tidak bisa tangan, tidak bisa sikil itu juga sujud di pengeran sujud di fisik rugi yang um, fisik itu benar Mikir kali, ngomong pula balik balik jauh, kamu mantan wali Peremahan tercepat pusing. Kita sudah tahu belajar takau tak tahu mengira. Yang jelas yang mulan gak sah orang menangis. <laughs> wah, uangnya jadi berdebat. Hingga keyakinannya kayak tidak benar. La ila ilaha illa itu ya, wah dari bukti itu. Inna lillah, wah inna lagi selama ini kalau orang syariat misalnya orang syariat tuh kalau ada orang mati, misalnya gak ruhin mati, aku kan meniin, alhamdulillah, wah ini dari si uncai girobenis mata, mata itu baliknya penge, itu corong kaki katakan salah besar, orang mati itu tidak ada, orang ilmu hakikat kan orang mati itu udah, udah ada roh ini tersiksa di alam fisik, jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik, karena ketemu temu dengan siade, tuhhi, dulu agak rewah pemangannya kerja piring asal roti terteksa. pemangannya Mereka dari gara-gara melok fisik. Artinya, waras cara kami karena ada referensi, ada marojetnya, waras cara hakikat. Kulonum memerah sakit sampai lalu tinggal muka hakikat. Artinya, saya juga ngalami ilmu hakikat. Paling ketiganya, dia ngalang ke ikan. Wong rata muka sabar, rasanya cuci ulama. Maksudnya, entah sekian detik ulama itu harus dalam kasar kok. Biar merasakan Ilmu kok. Aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa kilo giga kan? Sebelum sampai, sampai secara musyawarah. Ya? Paling enggak, bisa sampai secara logika. Ya? Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh, dan roh itu tidak Dia roh itu tidak emas ruh. Ya, ruh itu tidak. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi Dia ini yang ke fisik, tersiksa Karena dia harus di alam yang kasat mata alam multi, ini. tersiksa ketika dia tersiksa melok akhirnya habis-habis mangane kange lah lesu Pacal buto mangan pacar rohin gak butuh mangan perlu dicakat rohin gak butuh nyurah butoh gunung gitul barang nyurah butoh-butoh rapi <laughs> <maren> nyurah butoh-butoh cinta nyurah butoh pekatan nyurah butoh macam-macam <maren> paham tapi karena dia nendek jatak nyurah butoh mangan butuh rapi butuh wedoan macam-macam akhirnya rohin tersiksa suatu saat kalau ruh ini dalam bahasa manusia mati ini dalam bahasa manusia mati ini kakekatnya roh itu tidak mati dia kembali ke habitatnya ini disebut lillah kita ini dari awal ya dengan Allah Inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah dan itu dia ini betul orang -orang waktanya, wujud. jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati, terus sekarang itu kembali kembali, karena sudah lama mengalami keterpisahan, mergumelok fisik-fisik dan ada orang kerja onong mau proposal, roh mati, roh, roh, roh, roh, roh. paham kita di roh mati roh tak, roh, tak, roh. <tuh masalah. <tuh masalah>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 Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di sini maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam berkah, perkawinan, berka karena roh kembali. Pak Mahathir menipu suara al bahasa sahara, jeningnya Wahdati wujud, kena jowo Yogyakarta, Nuh, jening Manunggaling Kagolo. Berikutnya namanya serawan Bapak Arang Haji, nah terang jadi, batuknya ini gugus cucut gendu, hilang. Jadi, sebenernya nah, nah. <laughs> ya. <laughs> nah, terus ngelur cara-cara, cara teori ini sini-sini. Jadi, kikui. Jadi, dari jadi ngono, tak kali nih. Jadi, jadi patroko, jadi patroko, jadi ngono jadi mantan jadi patroko, jadi mudahku modern kan di sekolah jadi salah bisa sih jadi Umar nengokin soal Umar soal batok lainnya debat atau milih tak patenannya ya Rasulullah kah itu ada netizen memantar preman pasar uka sesaji sobat tok debat dan milih mata jadi wanton cerita om ya udah jalan keputusan nabi orang putus keputusan nabi cek mama tidak tenang keputusan nih dalam sengketa sengketa Juniawi Jawi itu tak kok ya Ali Ya Ali, aku mau sowan nih gue nih lagi Muhammad. Jika ikut putusan nanti mah mang taro gue Ali jika ikut putusan presisi kadinasi. Cek mah mang Umar. Apa mah kamu mau si gue Muhammad, si gue Ali jika ikut putusan kok mamang, mang merk. Taro gue jeli urutan gue. Nanti nih guys, Mbak dia mau lebut, gua terbang. Uang putus, nerat ramah. ramai. Buat dong, mati. Aweh. Menghukum mantan nomor Joroh mantan intelektual atau intelektual kan Yewa ajar memiliki kepercayaan nanti Kan Joroh Alius juga gak percaya kan? Joroh orang bapak TNI Yewa ajar memiliki kepercayaan nanti Tidak percaya orang situ ya Muslim Nah itu Gus Dur Jadi itu Dia tentang Alius dan kau tentang Ali itu ilmuwan yang jadi presiden nggak tahu pintar, gampang ini pasar, Tapi Mengandung segemen, degi itu terlalu menemani segemen. Disingkian saway, ono sari aseh, ide hidup. Sering kemana orang santri pacaran tersinggung, orang santri nakal tersinggung. Sering kemana orang sana, lagunya orang apa? Mau guru-guru urusan ilmu, semi hakikat. Mengandung segemen. Mohon kayak Sehingga kayak Siti jenar, cara pandang Siti jenar itu masuk betul nih, gue. Ini pemikiran para santrinya. Tapi si Agung penggurusi siapa Masuk betul karena masuk akal. Kalau mereka ngomong. Betapa tidak ada artinya fisik ini Nah kalau semua fisik ini tidak ada artinya Kemudian yang ada artinya itu perjalanan apa? No perjalanan roh. ingat diartikan Inna lillah wa inna ilaihi rozi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa lillah. Nah kemudian sekarang saya tak tanya Misalnya ini latihan ilmu hakekat Wa mahyaya lan penguripan ingsun kalau Engsun artinya fisik atau jasad Itu keliru besar karena dasar tidak pernah hidup Yang hidup itu Roh Paham ya? Sekarang artinya Wama mati itu apa? Kematian insun. Kalau Roh itu tidak pernah mati Berarti kematian Roh adalah keterpisahan Dengan yang Agung atau yang Ada. Dan semuanya itu lillahi robin Jika mereka mengatakan kematian itu satu pesta Mengenai kasus bilal kita kau ya bilal ketika murid-murid nangis itu mati, bilal dia senang aja dan nafal akibah muhammad dan wahisbah gak ya, nak mati malah senang kok ketemu kekasih sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka ting sholat menembus ilmu kakek tapi ilmu khasiat kayak ini tuh yang diyakini jadi benar diyakini jaladil rumi diyakini para wali wali wahsyidul wujud Dulu saya khusyantikan alhal alhalat Al itu kemudian melahirkan prahara syariat prahara napa? syariat. Sebab itu Wali Songo oke itu benar-benar dalam filosofinya, eh. tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya, sebuah ilmu hakikat harus dikawal. Nopo, saya ngewuluh buat balik contoh paling gampang. Woi, pisang uang, namaan, gedang, kulitnya tetap di tua. Tapi, momok gedang dari awal, awal saku netral, situ gedang Paham Faham, meskipun apa yang dipanggang, ada di tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa nopo. Nopo keringan, bobo, sobo era situ jadi nopo bisa. Terus pentingnya syariat lagi begini, mana penting Karena wali-wali syariat yang binter katusunan butul, katusunan guna. Anda kan tidak ada syariat itu, sudah umum mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, aksi Jadi jelas, cuma ngomong-ngomong, ngakak-ngakak deh. Dari pengiran spiritual, kenapa gue ambil pengiranan roh-roh tentara ya roh-roh taklambinan? Mengenal guna nih. Kalau yang paling penting tunas geruah, kenapa kita barang, mengambil ambilan roh? Pengiranan tetap. <San -tose> nah nih di sini baru nak mau lagi coba kambingan nanti ini udah <San -tose> <San -tose> ini ada nanti senang puna. Nanti percaya kambingan baru waralaba bot, no kambingan. Tetapi teori rasa kambingan ini tinggal gol tenan malah nampak jadi bisa ngeran sesat. Ciri utama <San -tose> <San -tose> <San -tose> kira raka bingan tenan, kamu betul. Mereka senang ini cerita, ini pentingnya ngaji deh, bentar ngerti. Variasi riwayat, kemudian kita orang saya harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wakil tim. Nggak terus kita-kita ini ya, kita-kita ini kan orang saya. Memang kalau mana yang sana itu agak kok sampean-sampean, visi musir akrama. Kemudian ini udah ada di dua ribu rumah, di rumah syariah di nomor, di Nungguju, di NungkoNgo, di Pengarwo yang menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal taufitnya itu memang jelas Malah kiai kaya-kaya pekan, ketemu kaya-kaya setengah daerah Bersih, mergosok nebak hati ini dia ini meriak Sing kaya-kaya tahu sholat keramat padahal ngambungan uang Sungguh dina sholat pas waku, kemurah tahu keramat Ngaku dua utang-tangga ini keramat apa ini Semua itu ngawar-ngawur, suan-suan pirang Meriak, kalau yang syariat tidak jepung hakikat Maka ini jepungan kita jepung syariat, bahaya Aku lho mpuh dengara, terus sampai jadi unsarik ating rakyat Bahaya sekali itu bagi perjalanan agar Kalo sering ketemu GGS yang terkenal keramas, terkenal terkenal keramas di juaduk tiang-tiang hakikat Si tantang konjol-konjol ke rawa nih, aku tetep rawa nih, mikir deh Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetep punya alamat, tetep konten simak di uji minasari Cara pandangnya mesti sama kalau nanti ketemu murid biarnya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat ada apa hidup di satu tempat gitu. Ada dia bisa baca dia dulu pernah modal di Mekah pernah di. Nih, ya meretakkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya, hasilku hasil kalau Ketemu pertama ya. Jadi haruslah. Tapi teman orang senegu itu pernah tahu arah nih muka siapa? Biasa mawon. Kalau luar asal kenal jadi kan gak kenal. Tidak dikeluarkan biasa mawon. Lalu, pernah ngajari ajaran ini. Saya lecut ke-22, mati, ke mati, mati, foto foto semua, sama makanya itu tadi logika, hakikat itu begitu ya roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita kemudian roh karena ikut alam fisik alam jasad, roh alami yang kita alami yeah. ketika roh alami yang kita alami dia tersiksa nah ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini dia senang terus kembali ke Tuhan ini disebut inna wa inna nah jasad ini kemudian menurut Al-Fatihah ada gunanya sama sekali tetap hilang di telantana. nah kalau begitu jasa ini nambung gua gula-gula gusti batuk kulon, tangga suju tangan kulon di bukti tangan eme serau no jadok eme serau kemudian dari titik dengar hanya waktu budo kayak kalian yang punya jaran butuh begitu malah rasa panas deh kemudian ini tunan kali doko semangat tan matanya nih berko tambang kemudian gula-gula doko tapi yang nggak disadari Siti jender ya itu tadi inti dari ilmu hakikat bukan tunduk sama kersane Tuhan kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus dijasad dan wujud jasad kita yang juga karena kehendak Tuhan, kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? sementara wujudnya roh gak kamu ingkari? kari, wujudnya jasad ya bihiroh datillah wabi masyiatillah wujudnya roh ya bihwujudit masyiatillah wabi roh Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak menung Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya ini itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu enggak perlu khayal begitu.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 Kajina itu suatu saat ininya terputus karena perang itu. Juga jinat itu getulanan, getulanan tricini itu. Namun cara meninggalnya jari jemari ini nabi itu, tidak getulanan. Jadi nabi sendiri kadang disering katakan bahwa hakikat hal lagi illah ushbuun wa minat wafi tapi illah imalaf itu. Saya pun rakrimo fisik bentuk fisik dari jemari, senj di tempir Sabilah, kue-kue si Sabilillah itu kue balik kita tidak sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, apa yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang Karena jasad kita ini kan ilah Sabilillah menuju jalan Tuhan Sekali dia sudah terluka, Sabilillah itu sudah menemukan formatnya, darah teori dino menemukan formatnya. Paham ora Kurang malah itu usul. berarti goblok enak Paham ini apa? Makanya Nabi Yulikan, ya itu sudah, itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhadah nanti kembali ke Tuhan, yang ketemu formatnya lagi. Ini disebut, walah lima yuk talubi sabdi lillahi amad. Dia gak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan, dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadangnya pakai ilmu hakikat-hakikat begitu. Melalui balik matur, kumulah nunggis mulai umur selawat tahun November dan bulan ini juga ada penyakit dan ekstrim penyakit saya sampai saat ini kalau nak obat nol tidak lebih lima puluh karena saya tetap berpikir misalnya taruh syariat dan teruskan tapi taruh hakikat Kasa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen merek tak bila-bila ini ngantai atusan juta jangan-jangan penting mati buat yang lah lana ngono lah aku tak bila-bila ini ngantai juta jadi misalnya kita berobatnya mau ya cari nabi nih napi kan berobat ya berubat. Pokoknya kita Islam lah, saya mau kerja kerja, kadangnya paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba ya, sekarang saman pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Ya. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, nggak, saya punya aset 10. Tapi misalnya aku rugi nawa, noda dipengaruhi oleh masa depan, soalnya kalau kan orang secara teori di masa. Atau. Misalnya Pulau Ruhenna, ini kere di dua juta, aset Tujuan saya sembuhkan supaya aku iso sembuh sehat. Kok iso terjauh untuk anak? Tapi karena saya sakit nanti operasi dari sepuluh juta. Operasi dari sepuluh juta. Wong aku repair sama si seumur Isian. Apa kemarin sepuluh juta? Tante ada dua puluh juta. Malang sila dan ngono penting mati itu ya dibangun 10 juta bukan aku diwaris, atau langsung sementara aku mari dibiayai 2 juta orang mesti 5 hari si juta mesti 1 artinya anda ada jaminan kalau berubah itu secara fisik ke depan lebih baik soalnya malah nanti anak-anaknya nggak jelas akibat positifnya misalnya tetap lumpuh 2 ini teori lo, bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu sudah ada artinya, semua itu sudah ada artinya, berubah tanpa bakal berubah semuanya, tidak ada. Teori begini, gini. sehingga kalau kita tengah-tengahnya, dia tengah-tengah ratus puluh, misalnya lorong yang berubah, Gusti separuh golong lakoni syariat tapi sebagai kalau lama reka, sebagian separuh golong lakoni demokrasi. Jadi, kalau tetap buat negara, status status, tapi orang-orang berubah, dong, beruang tiang ngomong, Tapi memang faktanya itu begini orang ajar nabi kata ngajar nabi kru kata ngajar nabi wes nikina tercincang di kekuyun illa wah laki laus buon utmiyat beramboh segitu gak melomelomel. Nah bukti bahwa jasadnya begitu tidak penting kalau saya Hamzah kalau saya Hamzah ngadu pastiu benda neraka roban. Kalau teori si dijinar itu benar teori jalan utin rumi benar benar teorinya ya orang-orang solat itu bener ngadu terasolat itu benar jalan alisis rumi. Ketika Said Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati Karena dia sudah bergerak Dalam teori hakikat yang rohnya Said Hamzah sudah dikhawatili tuyur dan kudrilin Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati, paham ya? Ketika rohnya Said Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa Sekarang secara syariat, kasat mata kita tahu wong jasad tidak di di sayat dioperasi orang roh Orak rosso, Apa mana saya bisa Apalagi rohnya sudah diambil. Um. bayangkan, ketika saya wasi, saya hamza itu sudah di atas Ketika jasad benar-benar penting, kemudian jasadnya saya hamza akan dicincang oleh Wasit ketika rohnya sudah diambil kan, Hamzah tidak merasakan. Berarti saya Hamzah yang gugur-gugur waktu, pasti dibantu nih, itu dicincang. Paham <laughs> gitu? Lalu ini keterangan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada saya Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wasit. Wasit tidak mengalami pak sinter, saya Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan dan disawah. Saya Hamzah malah gugur-gugur wasi, jadi kopep, gak berarti kita. anak namanya mirip makanya. Dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori itu. Tapi jangan katakan tuh penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Hasan Al-Hallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi. Sebelum itu juga ada sahabat, ada Nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan otak kampot-kampot. Itu sebabnya Siti Jenar itu malah belum menang. Siti Jenar itu sanadnya itu kenapa? Ah. Sudah anu. Nah teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus Ketika Yesus misalnya cara lahir dicincang dimutilasi didiapakan oleh orang Yahudi Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan Kembali ke Tuhan Bapak, Nacoro Kristen Nacoro Islam, ya balik ini itu, ya itu ada ada masalah Karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak digug Adikan iya tentu menurut Islam yang dibulu Yudas atau siapa itu yang yang masuk dia Tapi sama sebenarnya teorinya sama kalaupun dia tidak ada masalah. Oke, okay, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakharia dan ya, ya. ya itu ditinjang sekolah orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau ditinjang rohnya terjadi sampai ini rungka nonton nanti, bingkir untuk kendel mati, paham kan yaudah maksudnya ini kok ngelajari, mati itu tidak problem, ini kayak urat uret, uret berhati udah ini berusaha paham ya, kaitan da'ilah ilhoah ini nanti semuanya sama kaitan sama nabok da'ilah ilhoah, ini nanti ujungnya sama dengan da'ilah ilhoah jadi ketiga seterusnya, misalnya Yahya kalian cintin, Zakaria Ketika Tuhan ditanya, dari sembene alam alat itu pangeran ditakut, ya Allah, ya Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang engkau biarkan, nanti Yahya Zakaria dicincang. Aku itu ragu berkarya pangeran. Kedurungin deh ini dicincang jasa, terus kayak saksi itu. Jadi deh ini orang Rosol, Begitu juga yang kasih tafsir paman lihat Umar Yama, Syaidah Mariam yang istrinya. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asia Asia Imroati Firaun Asia yeah. Imroati Firaun Itu kan dihukum oleh Firaun Ketika mau ditumpahi no, Batu besar Itu Allah ketinggalan Ya malaikat Moti cepat ambil rohnya Sebelum diunjami batu besar Terus rohnya diambil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 Bersama saya, saya akan menyiapkan saja, orang di BUSY di sayat-sayat tidak krokok Kalau aku anak rohnya benar-benar terjadi, terpisah, kapan ini nanti? Ini saya sempat, walaah tak perlu, Pak Yukta'lu bisa pilih lain apa? Nah kemudian roh ini kemana? Roh nah, itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. mesti roh itu bersaksi lah ilah ilah ilah Lalu ini disebut Neng Alam Roh ketika Allah tanya alas tuh dirodi kun, mesti kau lu lah mesti mereka jawabnya neng Allah karena Alam Roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Pamien lagi sama. Nah ketika kalimatut Tauhid sudah menyatu kayak begini itu mesti kalimatut Tauhid mesti langsung luk suara dimaksud Nabi mustai dia, kolbu mukhlison dia, kolbu arti itu kolbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang misalnya kolbu itu apa jadi kaya kolbu itu jantung nah itu bisa juga liver lana liver boka bitun itu lakal-lakal lainnya paham Biasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang mis, misteri Nah, roh ini kemudian dengan kalimat Tauhid tidak menyatu disebut muhlison biha Ada tiket kemurnian hubungan roh dengan kalimat Tauhid Nah, kalau begitu pasti tak takolah jenang Karena tidak mungkin kalimat Tauhid kok dinerah Dinera. Nah, ini memang masalah-masalah hakikat -masalah Uang sih nggak tahu petualangan hakikat momenah yang sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh, orang tak ngelak mikir, tak ngelak mikir duit, duit.